serta dengan nomor penampilan 06 dari grup Krida Utama kategori Turonggo Yakso. Nama penanggung jawab Resa Jaya, alamat Ngantru. Ketua Bulan Tiara Wirani, penata tari Rara dan penata iringan Nando. Hadirin dan dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor 06 Krida Utama. Selamat menyaksikan. Ha, ha, ha, ha. Hingga sono. hormat